Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar akan digelar pada tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember tahun 2022. Semua pertandingan Piala Dunia 2022 bisa disaksikan secara langsung dan live streaming di Emtek Group. Piala Dunia 2022 akan diikuti 32 negara termasuk tuan rumah Qatar yang lolos otomatis tanpa kualifikasi. Sejauh ini, ada 29 negara yang sudah pasti lolos. Salah satunya adalah juara bertahan Prancis. Satu dari tiga slot kosong di Piala Dunia 2022 adalah milik negara dari zona UEFA. Babak playoff yang melibatkan Ukraina harus ditunda karena situasi negara yang tidak kondusif Sementara, dua slot lain diperebutkan lewat babak playoff interkombin Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak akan berhadapan di fase grup Jika merujuk pada bagan yang ada, Argentina dan Portugal baru mungkin berjumpa di final Tentu ini skenario ideal untuk Messi dan Ronaldo. Pada fase grup, Messi dan Argentina akan mendapat lawan sulit yakni Polandia. Ada Robert Lewandowski di sana. Sementara, Portugal berada di grup yang sama dengan Uruguay. Ronaldo akan berjumpa lawan lamanya di Derby Madrid, Diogo Godin. Daftar peserta Piala Dunia 2022, Grup A, Qatar, Ekuador, Senegal dan Belanda, Grup B, Inggris, Iran, Amerika Serikat dan playoff Eropa. Grup C, Argentina, Arab Saudi, Meksiko dan Polandia. Grup D, Prancis, playoff interkontinental. 1, Denmark dan Tunisia. Jadwal babak 16 besar Piala Dunia 2022 Sabtu Tanggal 3 Desember tahun 2022 babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022 9 dua sampai sepuluh Desember tahun 2022 semifinal Piala Dunia Qatar 2022 13 dua sampai empat Desember tahun 2022 perebutan tempat ketiga tanggal 17 Desember tahun 2022 dan babak final tanggal 18 Desember tahun 2022 dan untuk tanggal dan jam tayang lebih lengkap silahkan baca deskripsi terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like subscribe group, dan komen agar kamu tidak ketinggalan berita bola yang lainnya Selebriti Indonesia dan pemilik klub RANS Cilegon FC, Raffi Ahmad, menuju Italia. Dia bakal bertemu dengan Lece, klub yang baru promosi ke Serie A. Beredar rumor bahwa Raffi berencana mengakuisisi beberapa persen saham Lece. Namun, Raffi sendiri belum memberikan konfirmasi apa-apa terkait hal tersebut. Mohon doakan ya kita mau ke Italia menuju US Lece, tulis Raffi dalam sebuah unggahannya di Instagram. Prabu, tanggal 25 Maret Ah, hari ini kita mau ngomong aja ya si Cipu, ngabar darah, ntar ini Jadi kita hari ini mau ke Mitani Kita mau ke salah satu kota Dan ngomongnya gini deh Coba kalian searching Ini ada di sini, Lece nah, Timur Lece, Menurut kalian Ada yang tahu kita mau ngapain Imbunya Rencana Raffi ke Italia untuk bertemu dengan pihak klub Lecce juga mendapatkan perhatian dari media lokal. Pianeta Lecce dan Calcio Lecce, dua situs yang biasa memberitakan kabar seputar Lecce, mengulas hal ini. Menurut dua media lokal itu, ada kemungkinan Raffi bakal membeli saham Lecce. Ada satu sosok di Lecce, yakni Boris Francesco Gin Collardi. Dia adalah anggora direksi klub yang memiliki 10% saham Lece. Dilansir Pianeta Lece, dia adalah teman dari Rafi Ahmad. Menurut mereka, ada kemungkinan Rafi bakal mengambil alih 10% saham milik Boris Francesco Jin Collardi di Lece.